Hei, baca doa dulu loh. Di situ, baca doa dulu. Oke, okay, guys, hari ini saya kembali, kembali ke tempat yang kemarin. Gimana di, di sini itu banyak ikannya, guys? Ya, oke, okay, pokoknya ikutin terus keseruan saya sama mereka, ya, guys. ya ini spotnya sih bagus, banyak ikan. Dan pokoknya doain aja lah. mudah mudahan ikannya dapat banyak. Terus ikannya besar besar juga di sini ya guys. awas oh, gimana nih kita mau dipancing dulu aja ya? Nanti kalau nggak dapat pancing di itu apa? Di apa? Ya udah guys, ikutin aja lah pokoknya ya. Guys, ini si kali nih. <laughs> Oi. Dapat guys, besar guys, tutuk guys, tutuk Umpannya Pak, sini umpan umpan umpan umpan. Atre ini merah. Abo, anjir. Mantap guys. Lihat vision gue. Wah gede boy. Ikan mas ya itu. Sini. Oke okay, guys hari ini saya sama mereka nancing. Tapi alhamdulillah ikannya nggak dapet. Kunci guys di di sini guys. Dapat sih cuma dapat tuh berapa tol ya Fari. Baru saja dapat lah guys. Dia pakai helm hitam guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, ya guys. Ya, terima kasih banyak, dan thanks for watching. Bye for the next video. Oke, bye-bye, bye-bye. Yin, Bye, bye. bye bye. Bye bye. Oke, bye